Suami sinong lapa-lapa Sate gogos Poke ikan dole boleh coba Makanan khas konawi, nikmat luar biasa Sudah terkenal ke negara Sedangkan aku baru bayangkan saja Ayo lulo, janganlah malu-malu kakimu genggam tangan temanmu muda-mudi tak pandang bulu tak pandang umurmu rakyat pejabat ayam miskin jadi satu itulah luluh air terjun santua dengan wawotong pantai toron nipah puncak ahul wawali kuno bobori anggar lo air terjun Laroyu pantai Tani indah pulau hari air terjun ke Solomeroan indah kabutok Sawami, si nong di sate gospos pokea, ikan dole, borre coba, makanan khas konawe, nikmat luar biasa, sudah terkenal ke sedangkan aku baru mau mencoba. Genggam tangan temanmu, muda mudi tak pandang bulu. Rakyat pejabat, saya miskin juga satu Ayo jangan malu malu. Gerakkan kaki, genggam tangan temanmu muda mudi. Pandang umurmu rakyat pejabat kayak miskin jadi satu itulah ruh lo Yeah. berikut saya dapat pesawat